Perhatikan sikapmu, jalan pikiranmu buatku ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu. Ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu. Ku coba untuk lanjutkan hidup. Hentikan langkahku Usai sudah semua berlalu Biar hujan menghapus jejakmu Ku terus melangkah Melupakanmu Lelah hati perhatikan sikapmu Jalan pikiranmu Buatku ragu Tak mungkin ini tetap bertemu Coba untuk melanjutkan hidup Kau bukanlah segalaku Bukan tempat untuk hentikan langkahku Usai sudah Jatuh, engkau bukanlah segalaku, bukan tempatku hentikan langkahku. Ku sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejak.